halo saya sekarang berada di marak-parak Cireks gila kalau betul-betul ada dinosaur begini besar mana ada orang hidup kalau ada dinosaur begini besar Tengok besar uh besar Gila lo punya besar, rad juga telur deh nih kan, ada telur deh jadi kalau sampai sini ada juga tempat makan dia lah itu nah dua. 22 Tuh, ada juga bikin naik bedak-bedaknya tapi ini mau buka sedepar lah Oke kan? pokoknya begini, tidak panas. Stay di sini bawa. Siapa ya tukang gambar? Hmm. So di sini selain dari beli tinggi dinosaur kalau mau beli main kayak-kayak gitu. tapi kami teramin lah, habis ini tinggal di sana saja. Dia ada juga tempat bergambar lah sini macam ini nah. macam oke nah. lah buat kenangan-kenangan kan, apa jalan dia oke lah lawan lah, dia terletak di macam di tengah-tengah nabe ladang getah, dia punya jalan masuk dia memang uh, tidak berapa cantik juga lah, lah, kereta kecil, kereta kecil beli sampai juga lah.